Wow, gede banget Menikmati suasana Pantai Selatan Sangat angker banget Dan sambil Menunggu sunset Kayaknya Mendung, jadi mataharinya Udah mulai muncul Ini sambil rokok-rokokan juga guys uh. Di Pantai Selatan, sangat luar biasa sekali energinya Dan pemandangannya juga cukup indah Dan luar biasa banget Kealamian, kesakralan Dan sebuah energi magis dan gaib Yang sangat luar biasa sekali Buat teman-teman, buat sahabat-sahabat ratu bidadari Pengalaman apa, apakah kalian pernah main-main uh, atau liburan atau ritual ke pantai selatan Lalu kesan-kesannya seperti apa Pengalaman apa dan apa yang anda dapatkan sangat luar biasa, energinya, energinya wow, wow, saya bilang wow. Sambil menikmati rokok, cuman sayang, saya nggak ada kopinya, ada rokoknya cuman nggak ada kopinya. <laughs> Buat teman-teman ini, ombaknya sudah mulai mendekat. Waduh, ngeri banget ombaknya! Oke, hey, buat teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube saya, Ratu Bidadari TV. Ya, YouTube saya, Ratu Bidadari TV. Silahkan kalian subscribe untuk mengikuti update-update video saya yang terbaru karena saya akan terus update untuk memberikan inspirasi memberikan motivasi dan edukasi-edukasi tentang dunia supranatural dunia intelijen dunia dan lain-lain, banyak banget pokoknya wow, gede banget astagfirullahaladz aduh. aduh, kena kenaan kena Kena air, ya Allah Kameranya kena air, ya Allah. Ya Allah, kameranya kena air, ya Allah. Ya Allah, kameranya kena air, ya Allah. Ya Allah, harus aduh, muka-muka gak rusak ini. Aduh, ombaknya gede banget, ya Allah. Subhanallah, kena air, ya Allah. Astagfirullah, alaajim, astagfirullah, lajim. aduh, muka-muka. Moga-moga gara-gara kena ombak. Nanti Ratu Bidadari bisa beli kare ay, kamera. kamera baru ya. Doakan ya. Nanti bisa beli kamera yang terbaik, yang termahal lah. Ya, moga-moga ada yang beliin juga sih. Dapat endorse. <laughs> Dapat endorse. Dapat endorse lah. Beli kamera baru. Kalau bisa di-endorse iPhone 12 juga sih. Kalau ada sih. Aduh. Ini guys, ya Allah, kameraku ya Allah Basah Ya Allah, kena basah ya Allah Astaghfirullah Kameraku basah Moga-moga huh. nggak -moga rusak ya Moga-moga kameranya nggak rusak Soalnya nggak anti air ini ke anti air ini Ya aja nanti bisa beli kamera yang agak mahalan dikit Yang anti air maksudnya juga anti air laut juga. Karena air tawar sama air laut itu senyawanya, kandungannya sangat berbeda, teman-teman. Ya memang kamera sih mahal, mulai dari harga 5 juta, 8 juta, 20 juta, bahkan 50 sampai 100 juta juga ada kamera. Siapa tahu nanti di luar biasa banget guys, sangat luar biasa sangat, eh, sangat luar biasa sekali. <laughs> Ntar ya aku tak uh, bersihin kamera dulu.